Oke bro sis, ya, amin. Kali ini saya akan review Microsoft Office versi 2021. Ya, ini dia Memiliki empat tema, memiliki empat tema yang menurut saya ini sangat menarik. Di antaranya ini ada yang colorful, dark grey, black, dan white. Sekarang saya akan coba yang black. Ini dia tampilannya. Jadi tampilannya lebih gelap gitu kan. Tampilannya lebih gelap dan untuk kerja-kerja kantoran atau ketika malam hari ini cukup sejuk di mata gitu kan. Dan cukup ya enak lah untuk di uh, dalam pekerjaan berjam-jam pun gitu kan. Jadi tidak terlalu uh, mencolok warnanya gitu ke mata ketika di malam hari seperti itu. Kalau misalkan ini kita gunakan di pencahayaan yang terang sih mungkin ini eh, tidak terlalu terlihat seperti itu. Kalau untuk pencahayaannya ketika malam hari kita kan ketika suasana cahayanya santai ini cocok banget nih. Seperti itu. Secara sih ketika kita lihat untuk fitur-fiturnya sendiri nggak jauh berbeda dari versi sebelumnya ya. Di sini saya coba hanya perlihatkan beberapa fitur dari... Peter uh, Peter yang di atasnya itu ya, ribbon dan lain-lainnya itu saya coba yang 3D, apa 3Dimensi ini, icon ini ada baru nih, yang icon itu, kalau seperti ini. ini untuk smart grafiknya juga tidak jauh berbeda dengan yang terdahulunya ya. Mungkin ini juga sih perlu mengeksplorasi lagi karena ini saya hanya mereview sebagian kecil saja. Dan untuk selanjutnya, proses uh, bisa tuh untuk mengeksplor Peter uh, Peter lainnya karena di sini saya juga penasaran ini seperti apa gitu penampilannya apakah signifikan perbedaannya ataupun perubahan-perubahan di dalam Office versi 2021 ini emang e, banyak perubahan gitu kan nah ini untuk insert chartnya juga udah ada penambahan ya fitur-fiturnya seperti ini ada lingkaran chart ini, ini seperti ini ini tinggal mengeksplor oleh kita dan Microsoft e, apa Office ini akan lebih menarik seperti itu ya nah biasanya kan kita suka bikin diagram seperti ini nih ya ini uh, menurut saya oke okay nih biasanya kita suka cari dulu gitu kan desain-desainnya di internet nah untuk menghidupkan icon ataupun 3D modelsnya itu ya 3D modelsnya itu biasanya harus terkoneksi internet oke okay, inilah fitur barunya ada draw nah draw ini cukup menarik brosis ya kita bisa mencoret-coret tampilan yang uh, ataupun lembar kerja yang kita uh, apa uh, di depan kita maksud saya bisa kita coret-coret saya di sini akan menggunakan uh, layar baru saya akan coba mainkan fitur ini seperti ini kita bisa coret-coret mungkin menurut saya sih ini seperti uh, apa ya aplikasi ataupun fitur fine ya, yang ada di bawaan Windows seperti itu jadi kita bisa untuk uh, apa ya mengeksplorasi ataupun mencoret-coret di bagian lembar kerja ini seperti itu jadi sini fiturnya banyak juga ada model spidol kayak yang apa ya yang dipotong itu bisa buat kaligrafi mungkin ya ataupun tulisan-tulisan yang menarik lainnya seperti itu dan ada juga ball Balvin ataupun uh, fitur apa ya ini seperti uh, apa ya krayon gitu ya krayon jadi tulisannya seperti ini bisa proses dilihat juga ya krayon uh, seperti itu dan di sini yang menarik uh, ada juga model penghapus gini ya kita tinggal pilih salah satu yang menurut kita salah kita bisa menghapusnya seperti itu Nah atau dengan fitur yang ini ini kayak Corel draw mungkin menurut saya ya kita bisa pilih dan pindahkan gitu kan dipilih dulu pakai lingkaran itu baru kita pindahkan ataupun kita move dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya seperti itu dan yang paling menarik ini dia ink replay jadi apa yang sudah kita coret itu bisa di uh, replay kembali seperti ini ini sangat menarik ya seolah-olah ada video di dalam uh, aplikasi ataupun software microsoft office versi 2021 ini untuk selanjutnya ada desain, layout uh, tidak jauh berbeda juga uh, dengan yang versi sebelumnya juga tidak jauh berbeda ya menurut saya. Mungkin ada sih perbedaan-bedanya ketika kita emang mengeksplorasi lebih jauh. Nah di sini salah satunya ada read aloud itu bisa di apa ya seperti mungkin ya mungkin seperti uh, Hello Google ataupun Cortana seperti itu mungkin ya. Untuk fitur uh, view nih ada untuk seperti ini switch mode ya mode malam ya dan ataupun mode siang seperti itu jadi ini oh, unik ya menurut saya unik dan keren, keren ya ada switch modenya mode malam dan mode siang seperti itu dan lain-lainnya juga sih masih banyak menurutnya sih mungkin ini harus kita explore lagi sekarang saya akan coba uh, tutup dulu untuk Microsoft yang Office Word nya kita akan lanjut ke Microsoft Office Excel nya untuk tampilan awalnya sendiri sih dan tampilan-tampilan pinggir kanan atas bawahnya tidak jauh berbeda dengan Office Word. Tergantung kita menggunakan temanya itu sendiri ya. Dan sekarang misalnya saya menggunakan tema yang black seperti itu. Nah ini dia uh, tadi yang saya maksud ya. Ini shape ini tidak apa ya tidak tidak jauh berbeda. Mungkin ada beberapa item yang di, bisa digunakan dan ada juga yang harus digunakan menggunakan nah ini internet itu harus terkoneksi ke internet untuk ilustrasinya seperti itu dan hmm. untuk yang lainnya juga seperti tiga dimensi itu juga harus menggunakan uh, fitur uh, koneksi internet ya dan backgroundnya pun sama sini formula sini mungkin ada beberapa fitur yang ditambahkan ataupun fitur yang baru juga Uh, saya tidak terlalu uh, mengulik Excel ini ya karena saya seringnya main di Microsoft Word karena perpaduan Microsoft Word dengan desain desain itu saya sering sekali menggunakannya dan ini ada map ya menurut saya ini baru nih di Microsoft Excel ada map fitur map ini PIN ini bisa dipelajari uh, lagi ya ataupun dieksplor oleh proses yang seneng Excel uh, bisa tuh kita sharing ya di komen-komen. Terus mungkin di sini saya tidak terlalu lihai ataupun tidak terlalu mahir di Microsoft Excel ini, namun saya hanya melihat fitur-fiturnya di versi 2021 ini agak menarik ya. Intinya lebih lebih fresh tampilannya seperti itu. Sekarang saya akan coba buka uh, versi PowerPoint-nya. Saya akan buka, ya masih sama ya untuk tampilan temanya tergantung tema yang kita pilih. Untuk tema office ini apa sih yang Word, Excel dan Powerpoint ini juga sama. Sebagian ada yang membutuhkan koneksi internet untuk mengaksesnya. Dan eh, draw ini hadir juga di sini ya fitur draw dan ini menurut saya ini sangat keren nih untuk presentasi apalagi kita yang sering presentasi sebagai mahasiswa ataupun dosen ataupun hal, -hal umum yang membutuhkan presentasi ini sudah sangat uh, memenuhi yang memenuhi kebutuhan kita jadi sehingga sederhananya sih walaupun tidak ada whiteboard ataupun sejenisnya kita bisa menulis di sini gitu kan seolah-olah ini adalah whiteboard apa whiteboard digital seperti itu ya jadi kita bisa mengekspresikan dengan seperti ini ya menggunakan mistar, kita putar dengan garis lurusnya seperti itu. Kita gunakan spidolnya, kita gunakan apa ini, pensilnya juga seperti itu. Dan untuk seperti ini ya untuk menggunakan mistar itu ini nyaman sekali ketika kita mau mengukur titik lurusnya itu bisa sangat emang bener-bener uh, stabil gitu kelurusannya karena emang ini sudah diperhitungkan ya oleh aplikasi ini apa oleh software uh, versi 2021 ini seperti ini ini sangat uh, unik dan kreatif juga uh, menurut saya sih mantap ya buat yang suka presentasi ini sangat sangat membantu ya pokoknya dan ing replay juga di sini hadir ya jadi ketika apa yang sudah kita tulis ataupun coret di lembaran kerja ini Bisa kita replay ulang layaknya seperti video Nah ini untuk fitur-fitur desainnya sendiri Ada repres ya, ada perubahan atau ada penambahan ya Yang cukup bagus juga ini Menarik ya seperti ini tampilannya Jadi eh, mantap nih buat yang suka presentasi sejenis eh, apa usaha ya Bisnis ataupun dagang ini cocok itu ataupun ini juga bisa digunakan oleh teman-teman yang ya brosis yang suka uh, presentasi apalagi mahasiswa-mahasiswa ya. Ini sangat uh, keren ya. Wah, ini versi berapa nih? Ini versi terbarunya 2021. Seperti itu. Jadi bisa nih dicoba nih. Oke. Jadi pokoknya uh, is uh, is so powerful lah intinya. Apa ya bahasa kerennya? Ya, intinya keren lah oke ini juga bagian-bagian apa sih ini desain yang selanjutnya seperti ini wah sangat uh, menarik dan keren ya ini pokoknya kita ketika kita uh, explore lagi mungkin masih banyak lagi fitur-fitur baru dari versi tahun 2021 ini ya memang Microsoft ya office selalu upgrade ya selalu update dari softwarenya karena uh, sebagian dari kita emang mendominasi menggunakan microsoft office ini seperti itu jadi kebanyakan dari kita-kita terutama di indonesia mungkin ya menurut saya banyaknya banyak yang menggunakan microsoft gitu, kan, dari windows dibanding uh, temannya ya tetangganya yaitu os itu ya os dari apa sih disebutnya fitur dari apple gitu kan penting itu Mungkin lebih banyak Microsoft Office ini yang sering kita gunakan apalagi lagi di kalangan mahasiswa-mahasiswa yang e, menengah ke bawah seperti itu. pasti kebanyakan menggunakan Microsoft Office ini. Dan ini dia fitur yang menurut saya baru juga kita bisa membuat e, apa sih ini? animasi sesuai kehendak kita jalurnya mau kemana gitu kan. Jadi teksnya itu ataupun medianya itu bisa mengikuti custom path yang sudah kita bikin, seperti ini ya. Saya coret, ya ke sini dulu ke atas, ya ke kanan ke bawah, putar lagi ke atas, turun lagi, ya. Dan dia akan mengikuti set seperti ini. Jadi itu hanya sebagian kecil yang bisa saya review. Untuk selebihnya, uh, brother and sister bisa uh, mengeksplor sendiri ya. Karena dengan waktu yang singkat ini tidak bisa saya review semuanya seperti itu hanya sebagian-sebagian kecil saja uh, dari Microsoft ini karena saya hanya tiga ini kan Microsoft Office sama Excel dan yang terakhir ini adalah powerpoint karena kan di samping itu masih banyak ya fitur fiturnya gitu kan tuh Microsoft apa dari Microsoft ini masih banyak jadi saya tidak bisa semuanya review karena takutnya over ya over apa ya disebutnya per waktu ya waktunya terlalu kelamaan ini juga menurut saya uh, terlalu lama seperti itu. Nah, ini enaknya seperti ini kita tampilkan seperti ini fitur yang menggambar itu bisa kita record ya dan kita mainkan kembali. Mungkin ini salah satunya cocok buat kita yang presentasi yang membutuhkan whiteboard. Nah, seperti ini. Kita ada petunjuknya seolah-olah ini seperti yang menggunakan laser seperti itu kan. Seperti ini. Jadi, ini ya, sangat keren-keren uh, ya. Nah, ada penghapusnya juga, jadi kita tampilkan dulu seolah-olah ini emang whiteboard. Nah, dan next, ini whiteboard yang kosong ya. Kita bisa geser dengan menggunakan banyak warna. Kita juga bisa langsung mengaplikasinya apa ya, mengaplikasikannya di whiteboard ini so, seperti ini. Setnya, set, setnya ini menarik ya, walaupun kita harus beradaptasi dengan mouse ataupun touchpad laptop kita ya ya mungkin untuk hari ini dan ke depan kita sudah tidak asing lagi dengan mousepad ataupun trackpad ya, touchpad kalau zaman dulu sih ya gitu kan kebanyakan masih susah menggunakan mouse ataupun apalagi uh, touchpad gitu kan kalau untuk hari-hari ini kita karena rata-rata orang-orang Indonesia sudah uh, menurut saya ya sudah men apa ya sudah tidak asing lagi dengan yang namanya komputer seperti itu brosis Sis. Jadi tinggal adaptasi saja sih dengan perkembangan zaman seperti itu. Nah, ini misalkan saya buat peta. Ini enak sekali ya gitu kan ketika dalam kondisi yang emangnya uh, kita dihadapi dengan dadakan biasanya gitu kan mendadak, acara mendadak kita lupa bahwa uh, apa sih disebutnya? entah itu ya peralatan ATK nya seperti itu ini bisa kita jadi alternatif ya untuk presentasi yang membutuhkan whiteboard salah satunya fitur yang ada di uh, powerpoint Microsoft powerpoint versi 2021 ini menarik sekali ya Oke berhasis? ya. mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ataupun yang bisa saya sharing selebihnya brother and sister teman-teman di luar sana menyukai apa yang saya sampaikan video-video apa yang saya sampaikan bisa like and subscribe ya jangan lupa see you next time terima kasih